Aku adalah Yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Sihir tenang menghanyutkan Sihirku mengalir bebas seperti angin Lebih kuat dari aku Sniper siap Siapa yang harus kubunuh? <laughs> ini timnya parah ini. Enggak mau-mau. Padahal mau jadi haver. Saya pakai Johnson nih, ini mohon maaf banget yang sudah hadir, ini apa, di chatnya nggak bisa dibaca Saya jadi bingung dari kemarin nge-live tapi apa? nggak bisa baca chat jadi nggak bisa bacain siapa yang hadir, nggak kelihatan ini Mohon maaf banget dan terima kasih udah-udah udah hadir nya banget ngapain ini halo acar ini Lu sekarat, lu. Nih, makanya nih, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Terima kasih. Yeah, sure. okay. It's been bih dari sekadar senjata semua akan tunduk tidak menunggu siapapun Mana Waktunya pembunuhan di air tenang menghanyutkan Timur. Daripada pada membiarkanku di mati, dan or. aku akan mengembalikannya. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. hanya cinta dan mala akan mengakhiri yang tidak akan masalah pernah habis. belum terselesaikan ke <tik> aku aku pergi sakit Okay. Coba-coba Bagaimana coba. laki-laki yang menyukai api? <laughs> Bertarung dalam nama angin di mana kah di Kamu tidak bisa nah, berjalan bergerak. Jangan coba-coba. 今日はまた Ku adalah Yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Uh-huh. <clears throat> Kabau bubuk mesiu di pagi hari. Oh, maaf banget, lift chatnya nggak bisa dibaca, nggak tahu kenapa ini dari kemarin, sialan. Laki yang menyukai Aku untuk terbang ke langit. Laki-laki yang -laki. <tuh> "Kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba." You happy? anak laki-laki yang menyukai api oh. mundur kau tidak bisa bergerak oh. jangan coba-coba aku bertarung oh. dalam nama api Adalah laki-laki yang menyukai <tuh> dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Hmm. Terima kasih buat yang hadir. Terima kasih mohon maaf. Semuanya. Chatnya nggak bisa masih nih Jadi kemarin ngelihat chatnya nggak bisa dipakai. Nah, muncul bisanya di dalam muncul. Padang yang secara. terbuatlah yang bertahan. Halo, temanku. Sihirku mengalir bebas seperti angin. Shh. Ketika kamu melihat kegelapan, kegelapan. di banki hari Karena akan bersimbang cahaya Hanya milik orang yang <tukar rimbaske> To mobile Legends Dengar Itu adalah suara angin Aku bertarung dalam nama Kutuk terbang ke langit. Adalah laki-laki yang menyukai Amin Tarik kubrol First blood Kamu tidak bisa bergerak Jangan coba-coba Badai akan segera datang adalah laki-laki yang menyukai angin. Kamu Tuhan, tidak bisa kan. <laughs> estar untuk terbang ke langit. Kali api, Has been badai akan segera datang. tidak pernah berhenti. menghentikanku untuk terbang ke langit kay angin Aku bertarung dalam nama angin Api It would be something like poop. Ada waktu tidak menunggu siapapun. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Halo temanku Yang terkuatlah yang bertahan Kau seharusnya malu karena mau dirimu sendiri Tidak akan pernah habis bull legend いいかな Terbaik hadir dengan kejutan. attack.